Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pagi ini pelajaran olahraga Udin dan teman-teman akan bermain kasti Main kasti membutuhkan bola dan pemukul Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang Ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola Ada juga penghalang lawan Bermain kasti harus mematuhi aturan Sebelum bermain kasti mereka latihan memukul bola Nah itu tadi kegiatan Udin di pagi hari saat pelajaran olahraga bersama teman-temannya mereka bermain kasti adik-adik Nah untuk bermain kasti itu dibutuhkan bola dan pemukul Pada waktu bermain kasti itu pemainnya dibagi menjadi dua regu Nah setiap regu sendiri ada 12 orang Sebelum mereka bermain kasti mereka melatih memukul bola Jadi adik-adik kalian bisa berlatih memukul bola Nah Perhatikan gambar cara memukul bola berikut ini. Yang adik-adik perlukan adalah pemukul bola, ya, atau e, tongkat untuk memukul bola kasti. Nah, lihat posisi atau gambar yang ada di layar ini, adik-adik. Ya, posisi tubuhnya kaki dibuka, ya, kaki dibuka yang agak lebar, lalu pemukulnya kita. Angkat ya dengan dua tangan ke arah kanan kita adik-adik. Jadi kalian pandangannya menuju ke arah datangnya bola. Lalu kalian ayunkan tongkat kalian supaya mengenai bola yang dilemparkan ke arah kalian. Jadi ini adalah cara memukul bola. Bisa kalian praktekkan bersama guru, teman, juga orang tua kalian. Setelah berolahraga pagi, Udin mengulang pelajaran bersama teman Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata Kata-katanya tentang pagi hari Nah ini adalah uh, Udin yang bersama teman-temannya bermain membuat kalimat dalam satu kata sekarang salinlah kalimat dari kata-kata berikut ini adik-adik Nah di sini ada kalimat Mari kita baca kalian juga bisa menyalinnya di buku tulis kalian masing-masing Ayo kita baca adik-adik Yang pertama Saya bangun pagi Nah coba adik-adik salin di buku tulis kalian masing-masing Kalimat yang kedua Sesudah Mandi Udin Sarapan Coba dikadik salin ya Di buku kalian Kalimat yang ketiga Matahari Pagi Bersinar Ah, coba dikadik ya Kalian salin juga Kalimat yang keempat Nah ya. Pagi ini, Siti, sarapan, nasi, goreng. Kalimat terakhir yang harus kalian salin di buku kalian adalah Lani pergi ke sekolah. Nah adik-adik bisa salin ya di buku tulis kalian masing-masing Pagi hari adalah waktu yang baik untuk belajar Rajinlah belajar agar menjadi anak yang pintar Pagi hari Siti pergi ke sekolah dengan riang Sebelum berangkat Siti pamit kepada ayah dan ibu Sambil berjalan ia bernyanyi. Ia bernyanyi lagu berikut ini adik-adik. Mari kita menyanyikan lagu yang dinyanyikan Siti. Nah di sini ada lagu pergi belajar ciptaan Ibu Sud. Apakah kalian bisa menyanyikannya adik-adik? Mari kita nyanyikan bersama-sama ya lagu ini. <tik> Ibu dan ayah Selamat pagi Selalu tentu kau dapat Hormati gurumu Sayangi teman Itulah tandanya Kau murid budiman Itu tadi lagu Pergi Belajar Ciptaan Ibu Sud Nah adik-adik pada lagu tadi ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan pendek. Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah. Jadi yang dinyanyikan panjang adik-adik ditandai dengan warna merah. Contohnya ini. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Nah di disini... Huruf i, a, kosakata, kosa kata, suku kata la dan suku kata gi ini dinyanyikan panjang. Ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Jadi yang diwarnai merah ini dinyanyikan panjang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.